Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Uh, kali ini saya ada kerjaan Toshiba M840. Kondisinya ini mati total dan ini alhamdulillah masih segel ya. Uh, belum pernah dibuka. Di sini masih segel juga. Ini masih segel dan berarti ini laptop belum pernah diperbaiki ya. Uh, laptop ini kondisinya mati total. Jadi kalau saya jawab listrik ini nah dia hampir langsung naik 5,5 dan itu menandakan bahwa membuat laptop ini bermasalah langsung saya buka Uh, mainboard ini sudah terbongkar ya. Eh. Sepertinya ada kapasitor yang yang short yang rusak. Dan biasanya untuk mainboard yang belum pernah dibongkar kayak gini itu mudah uh, kerusakan kapasitor itu biasanya ada di bawah plastik seperti ini. Karena plastik ini eh, di bawahnya ini ada ada perekat ya, ada perekat sehingga perekat ini membuat debu itu nempel dan ngumpul ya. Jadi nggak bisa terbuang. Jadi tetap di situ dan lama-lama dia menumpuk. Dan kedua, biasanya kapasitor yang rusak itu di dekat uh, prosesor. Jadi kapasitor 9, cari kapasitor 19 volt yang dekat prosesor seperti misalnya kayak ini. Ini ada kapasitor saya enggak tahu ini 19 volt apa tidak um, Yang ketiga itu biasanya ada di dekat 3 volt 5 volt kalau di sini nih ya Ini isinya Di bawahnya ini Nah saya coba Sekarang buka prosesor ini 18 volt itu biasanya menggunakan kapasitor seperti ini yang tulisan di sini ada 25 lima seperti dia kapasitornya ini pakai dua volt ya. kita coba bagian positif ini ini sod ya ini positif saat dan mudah-mudahan ini mudah kita mencarinya seperti yang tadi ya teman-teman untuk mencari kapasitor yang rusak itu yang short itu itu biasanya di bawah plastik ini, terus eh, dekat prosesor atau dekat eh, 3 volt, 5 volt. Ini sering seperti itu ya, kebanyakan, dan eh, sering juga di bagian ini. Kalau 5 volt ya, di dekatnya hard disk ini. Kita coba dari yang pertama Biasanya dia ada di bawah ini Kita coba buka plastiknya ini Nah Untuk plastik seperti ini Ini kan Kalau kena panas itu kan Dia membekas ya Kita bisa coba periksa di Bagian plastik ini apa Ada bagian yang seperti kayak kena panas, ini teman-teman. Ya, eh, perhatikan ini. Di sini ada titik eh, plastik. Ini sepertinya dia meleleh. Ya, ada titik yang meleleh di sini. Eh, ini adalah kapasitor. Ini jelas kapasitor di sini, dan posisinya tadi seperti ini. Ya, ini di sini. Kita periksa saja. Ini ada kapasitor, kita coba pakai kacamata besar. Betul ya, kapasitor ini pecah. Coba saya sekarang periksa nih yang ini eh. ini saat ini saat ini, start ini. Eh, kita coba sekarang kita jungkil lah. kita jengkil pakai ini pakai okay. hati-hati ya saat mencungkil ini jangan sampai kena komponen yang lain kita buang aja sebelahnya karena kapasitor itu kalau shot dia panas dan dia bakal merusak komponen yang sebelahnya Di sini ada kapasitor nah ini sudah terlepas ya kita coba sekarang apa masih shot atau sudah Nah, ini sudah selesai nih. Ini sudah gasot lagi. Ini kron, ini 19 belas volt. Terus ini kron, ini 19 belas volt. Sudah nggak lagi. Kita bisa coba sekarang. Um. Sudah rapat. Pastikan kalau kita sudah memasang apa, refleksibel itu dengan rapat dan pas ya, tidak miring. Kita sekarang nyalakan bismillah, menetap sekarang sudah menyala. Uh, dia sudah tampil sekarang dia sudah tampil dan mudah-mudahan uh, ini bisa digunakan oleh penggunanya dan awet ya amin, terima kasih